USD Yen bearish, apakah akan melanjut, bias harian pergerakan USD JPY terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD JPY sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 115.59, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 115.81. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212